Namo budoyo, rahayu sabindumati. Kalsingrebedo, nirin sami kolok. Jumpa lagi bersama kami spiritual Perkutut Putih di channel The SPP TV.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 bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya, para pemula yang baru melihara burung perkutut mungkin akan bingung untuk mencari burung perkutut katuranggan, padahal ada lima jenis burung perkutut katuranggan yang punya ciri khusus. Dan mudah dikenali di bagian mata, secara antropologis religius tingkat keilmiahan simbol produk Nusantara lebih bermutu daripada simbol-simbol impor dari luar negeri. Maka dari itu, sudah saatnya simbol-simbol ini di global kaum, ditelaah, diteliti, dan dibumikan karena sudah memiliki syarat ilmiah, kebudayaan, dan syarat religius. Sebab Allah sendiri memberi ayat kuiliah dan pauniyah yang salah satunya adalah keturangan perkutut yang sakral sebagai simbol masyarakat Jawa menelaah ayat-ayat Allah tersebut Tanpa simbol berupa senjata, hewan, dan gamelan Indonesia tentu kering akan kebudayaan dan nilai-nilai filosofis Sebab Indonesia itu unik, menarik, mistis Namun tetap berpijak pada agama tanpa meninggalkan budaya Oleh karenanya ada baiknya kita mengenali ciri khusus Dari lima jenis burung perkutut keturangan berikut ini yang terletak di bagian mata, satu burung perkutut Purnomo Siti. Burung perkutut Purnomo Siti memiliki ciri khusus pada bagian mata yang berwarna kemerahan, menyala jika terkena sinar. Burung perkutut Purnama Sidi dinilai baik untuk dipelihara karena dipercaya memiliki tuah untuk menambah kewibawaan dan karisma pemiliknya. Sehingga bagian orang yang memiliki burung perkutut ini akan disukai serta dihormati banyak orang. Burung perkutut Katurangan Purnama Sidi juga dipercaya dapat membawa kebahagiaan bagi hidupnya dan juga keluarganya 2. Burung Perkutut Mertu Burung Perkutut Mertu memiliki ciri khusus pada iris mata yang berwarna kuning dan bulu bagian tuburnya juga berwarna kekuningan Burung perkutut mertu jiwa dinilai baik untuk dipelihara Namun sifatnya pemilih Artinya tidak semua orang bisa memeliharanya Warna mata burung perkutut mertu jiwa yang kuning menyala melambangkan karisma Kebijaksanaan dan kebahagiaan Ikan burung perkutut Wisnu Murti, burung perkutut Wisnu Murti memiliki ciri khusus pada bagian mata, paruh, dan kakinya yang berwarna hitam. Wisnu Murti sendiri memiliki makna yang dalam dan menyangkut tentang kehidupan serta keseimbangan. 4. Burung Perkutut Rondo Semoyo Burung Perkutut Rondo Semoyo memiliki ciri khusus pada bagian selaput mata yang berwarna kekuningan Burung Perkutut Rondo Semoyo memiliki tuah untuk melancarkan rezeki dan memperkaya sang pemilik Filosofi yang terdapat pada burung Perkutut Rondo Semoyo ini adalah Agar sang pemilik burung bisa menyimpan harta bendanya dengan baik sehingga di hari tua Akan tetap berkecukupan 5. Burung Perkutut Mercuci Ciri pada Perkutut Mercuci ini Adalah di bagian mata terdapat warna kuning dan sipit seperti wayang tembangan wayang tersebut menggambarkan seorang ksatria yang berparas tampan dengan budi berkerti luhur bijaksana sopan dan selalu memberi burung perkutut mercuci memiliki tuah untuk meningkatkan karisma dan rezekian. sehingga orang yang memelihara burung perkutut ini akan disukai banyak orang dan mudah dalam mencari rezeki Itulah lima burung perkutut katurangan yang ciri khususnya bisa dilihat pada bagian mata dan warna yang ada pada matanya. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan.